Rennes vs PSG, Lionel Messi dkk tumbang 0 sampai 1 Rennes. Paris Saint-Germain tak berkutik saat menyambangi markas Rennes dalam lanjutan Ligue 1 2022/2023. Les Parisiens dipaksa bertekuk lutut dengan kekalahan 0 1 dalam pertandingan di Roazhon Park, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Laga berjalan ketat antara Rennes vs PSG. Kedua tim bermain disiplin dan saling mengancam. Rennes membuka ancaman di menit ke-7, saat sepakan Arnaud Kalimuendo masih bisa diredam. Sementara upaya Messi di menit ke-19 masih melenceng. Rennes bisa tampil efektif sepanjang babak pertama. Banyak peluang dihasilkan. Namun penyesaian akhir yang buruk membuat gawang PSG belum bergetar. Skor masih umbang 0-0 sampai saat jeda. Di babak kedua, Renes akhirnya bisa memecah telur. Hamari Traore sukses menjebol gawang PSG lewat sepakan kaki kiri. Rennes memimpin 1-0 atas PSG. Tertinggal membuat PSG mencoba mengejar. Namun, anak asuh Rizpe Galtier kesulitan membuat peluang. Dua peluang sempat didapat lewat Kylian Bape dan Juan Bernard. Namun tak mampu menjebol gawang Renes. Sampai akhirnya. PSG tetap kalah 0 sampai 1 hingga laga bubar. Kekalahan tak mengubah posisi PSG di puncak klasemen Liga Prancis dengan 47 poin, unggul tiga angka dari Lens. Sementara Rennes di posisi 5 dengan 37 poin. Susunan pemain Rennes: Steve Mandanda, Yorodon, Arthur Christy Cristiperulo, Cimoya, Hugo Chukwu, Lovlomajer, Adrien Truffaut, Hamari Traore. Arnaut Kaliwuendo, Amin Guiri, Desired Owé Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, Martin Moss, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Juan Bernat, Potinha, Warren Zaire Emery, Nordin Mutil, Hugo Ekitike, Neymar, Lionel Messi Sumber. detik.com.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 Hamari Traore sukses menjebol gawang PSG lewat sepakan kaki kiri. Rennes memimpin 1-0 atas PSG, tertinggal membuat PSG mencoba mengejar. Namun, anak Asutis PSG biar kesulitan membuat peluang. Dua peluang sempat didapat lewat Kylian Mbappe dan Juan Bernat, namun tak mampu menjebol gawang Rennes. Sampai akhirnya, PSG tetap kalah 0-1. di puluh klasemen Liga Prancis dengan 47 poin unggul 3 puluh dari Lens sementara tiga, di posisi 5 dengan 37 poin susunan pemain tiga, Steve puluh tiga, Arthur puluh tiga, dua puluh Hugo dua puluh tiga, dua Hamari Traore Arnaud puluh tiga, dua puluh tiga, Paris Saint-Germain dua puluh Martin Hoss, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Juan Bernat, Fontinha, Warren Zaire Emery, Nani Mukil, Hugo Ekitike, Neymar, Lionel Messi Sumber, detik.com. Messi DKK tumbang 0 sampai 1 Remes. Paris Saint-Germain tak berkutik saat menyambangi markas Rennes dalam lanjutan Ligue 1 2021-2022/2023. Les Parisiens dipaksa bertepuk lutut dengan kekalahan 0 sampai satu dalam pertandingan di Roazhon Park Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Laga berjalan ketat antara Remes vs PS PSG. Kedua tim bermain di situ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 Hamari Traore sukses menjebol gawang PSG lewat sepakan kaki kiri. Rennes memimpin 1-0 atas PSG, tertinggal membuat PSG mencoba mengejar. Namun, anak asuh Chris Pegaltier kesulitan membuat peluang. Dua peluang sempat didapat lewat Kilian Mbappe dan Juan Bernat, namun tak mampu menjebol gawang Rennes. Sampai akhirnya, PSG tetap kalah 0-1 hingga laga bubar.